Time uh, saya buat hal ini. Oke, langsung saya kayak saya tak tahu lah nih kan, requestan daripada kawan-kawan semua, isinya apa? Ini daripada channel Harna Simbolon Family. So langsung saja kita play videonya. Let's go. Halo. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Amin. Teman-teman, ya, saya mau sharing ya. Ini suaranya agak kecil ya teman-teman yang saya lakukan pertama kali kalau menurut saya itu itu pengalaman yang memalukan buat oh. saya pribadi. Ya. Oke. Okay. Jadi kalian jangan langsung beranggapan negatif dulu ya teman-teman. Kenapa saya lakukan itu? Karena begini teman-teman. Awal mula saya datang ke Malaysia ini eh, seperti yang di video-video saya sebelumnya saya sudah cerita. Saya pertama kali datang ke Malaysia ini. Sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia, oke, okay. uh, di kilang elektronik, ya teman-teman. Oh, kilang elektronik, dulu kerja. Nah, setelah pulang dari Malaysia, ini suami ikut, kan? Jadi, uh. calon suami lah waktu itu ikut uh, ke Indonesia, gitu ya, teman-teman. Nah. Pas saya lihat suami saya bukan di sini ya, di Indonesia nya ya, pas pertama kali uh, cok paspor di Indonesia di Belawan ya, karena saya naik ferry datang ke Malaysia, otomatis pulangnya pun harus naik ferry ya, dulu ya. Oke, okay. jadi uh, first time kami sampai itu di, di, di, di Belawan dekat Belawan ya, nah saya tengok suami saya ya, uh, di imigrasi ditahan gitu ya, teman-teman, di imigrasi sana ya, ditahan gitu ditanya-tanya, jadi saya sudah keluar, tapi suami saya tak keluar nah, saya, uh, selang berapa lama saya tunggu, akhirnya suami saya keluar lepas itu saya tanya dia lah mm -hmm. lepas saya apa, apa lama sangat nah, suami saya cakap itu immigration minta duit dia cakap lain kali kalau masuk uh, imigrasi kena kena masukkan sedikit di dalam pasport duit kopi gitu ya teman-teman oh, okay. nah, itu jadi, selepas dari situ saya pikir, oh berarti kalau luar negara masuk ke satu-satu negara Harus selipkan duit di dalam paspor untuk duit kopi, gitu ya teman-teman Nah, jadi pas saya uh, datang ke Malaysia ini pakai paspor melancong gitu ya teman-teman Pakai paspor melancong Saya ingat, uh, Malaysia pun pasti nanti tahan saya Karena saya paspor melancong, saya pikir okay. ya Pasti tahan saya, minta duit kopi dalam hati saya Saya berpikiran sendiri gitu ya Aha. tanpa tanya suami ya Jadi pas saya ikut suami itu uh, otomatis sampai di airport Pineng uh, suami saya ikut orang apa cop uh, paspor orang Malaysia punya karena di kalau di Malaysia ini ya ada khusus uh, counter Oke okay, orang, orang Malaysia dan, dan pendatang negara ada khusus tempatnya jadi saya seperti itu ya oke okay. nah jadi suami saya ikut uh, cop paspor orang Malaysia punyalah, Jadi saya ikut uh, orang luar negara gitu ya kan Jadi saya beratur ngantri gitu ya Beratur di uh, jalan orang untuk paspor luar negara nah, mm -hmm. Ketika meng mengantri itu banyak otomatis apa banyak masa itu ya Banyak orang yeah. Jadi saya berpikiran ketika berdiri Masa saya time berdiri itu Saya terpikir untuk masukkan ke dalam paspor ke paspor saya Indonesia ini ya saya masukkan 50 ringgit macam ini teman-teman saya masukkan 50 ringgit tapi saya lipat macam ini nah saya buat macam ini tapi di itunya ya di apa namanya di sini yang ada yang ada foto kita itulah nah saya masukkan di situ nah pas time apa masa tam saya turn lah giliran saya gitu ya kan Aha saya kasih dong pasport saya, saya kasih ke imigrasi itu imigrasi terkejut ya kan dia heran, dia tengok pasport saya, dia tengok saya, dia tengok pasport saya, dia tengok saya ya kan lepas itu dia cakap dia tolak pasport saya balik, dia cakap tolong ambil balik you lupa dekat dalam ada email duit ambil dulu lepas tu saya sudah tak berani cakap, itu duit kopi saya sudah tak berani lepas tu saya ambil balik pasport saya Lepas tu saya ambil itu duit, saya kasih balik pasport saya sudah ketakutan masa itu, ya kan. Nah, dia angkat balik, dia sudah balikan itu uh, pasport saya dengan duitnya. Lepas tu saya ambil duit, saya kasih balik pasport, dia cop. Okay. Itu immigration cop, tak tanya apapun, tak ada teman-teman. Lepas tu saya sendiri yang malu, ya kan. Lepas tu, uh, sudah siap cop pasport, saya muka sudah merah, malu sangat sangat-sangat-sangat malu, ya kan belagak pandai di negara orang ya kan, lepas itu saya, saya sudah keluar masa mau jumpa suami dekat luar ya kan, saya tanya suami saya saya bagi tahu suami saya, bang sehingga saya macam macam abang hari itu masuk negara satu masuk lain apa di negara orang harus masukkan duit kopi jadi tadi saya tak saya tanya abang, saya masukkan ke paspor saya, duit 50 ringgit, saya bagi cok ya, dekat imigrasi immigration lepas tu abang tanya, apa siapa ya, bagi duit dekat dalam, Malaysia tak boleh punya, Malaysia tak boleh bagi duit macam tu itu namanya rasuah, maksudnya, ah, sokok, rasuah, namanya itu. sokok, jadi saya tak tahu, saya ingat macam abang hari itu dekat Indonesia, kena bagi duit kopi, jadi saya ingat Malaysia pun kena bagi duit kopi. Ah, bak, suami, suami saya tepok pukul ini lama. <laughs> Malaysia tak boleh ini macam dia. Iya. Kita Malaysia tak boleh ini macam. Nasi bayu tak kena tahan. Itu namanya rasuah kalau dekat sini itu tak boleh hmm. <laughs> Mungkin dia... mungkin polisi di sana istilahnya juga mikir oh mungkin ini uangnya keselip gitu, mbak. Mungkin gitu juga bah, ya bukan kan. Dekat Malaysia, Lepas itu saya sudah Apa namanya Dalam hati Ya ampun Tuhan <laughs> itu pengalaman Ya malu sih yang Sangat memalukan saya rasa Ternyata uh, Tak sama satu-satu negara itu harus seperti itu ya teman-teman tapi sekarang Indonesia pun sudah tak ambil kalau Ya, tak iya, ya. ambil Tapi kalau sekarang sudah tak ada. Jadi di Indonesia sekarang Kalau kita istilahnya menyogok seperti itu Maka akan ditangkap polisi Dan juga yang menyogok teman-teman Jadi di pemerintahan sekarang itu Sudah di tidak ada Sogok menyogok, nah seperti itu Dan Alhamdulillah Ketika saya juga buat sim Buat semua, buat paspor dan lain sebagainya Alhamdulillah semuanya lancar Normal, bisa juga kita daftar online, sekarang lebih-lebih nyaman sekali istilahnya fasilitas yang diberikan pemerintah kepada uh, masyarakat Indonesia seperti itu, dan saya merasakan sendiri ya kan, sekarang itu sudah uh, tidak ada istilahnya sogok menyogok bahkan masyarakat sekarang di Indonesia itu apabila melihat orang yang sogok menyogok harus difoto ya kan, kalau bisa difoto lalu dikirimkan kepada istilahnya Instagram yang sudah disediakan, nanti disitu akan ditindak dan ditangkap, karena Sangat-sangat besar sekali efeknya ya Apalagi dalam segi agama Sogok menyogok itu sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masuk neraka guys Yang menyogok dan orang yang disogok Allah na'udzubillahimintalik Indonesia sudah mulai bersih Ya, kan? ya betul nah, Jadi kalau Malaysia saya rasa dari dulu ya Dari pes, -pes itu Tahun 2002 2000, ah, 2002 saya datang hmm. Saya buat itu macam ya dia kasih balik pasport saya dengan duit saya, itu dia tak ambil duit saya, nasib baik dia tak tanya ah, atau kena tahan -tah saya, ini you punya maksud apa, kalau dia cakap sampai macam itu, saya macam mana, ya kan, padahal saya, saya ingat, saya ingat, oh, saya tengok suami saya dekat negara saya, dia buat macam ini, saya ingat di sini pun, mereka akan buat saya karena saya luar negara dalam hati saya Saya mm -hmm. pikir itu macam teman-teman Nasib baik saya tak kena tahan ya <laughs> Kalau kena tahan habislah <laughs> Aduh Baru first time sudah kena tahan ya kan Dia cuma tanya hari itu dia cop passport Dia tanya Nah You mau buat apa dekat Malaysia sini Jalan-jalan Lepas itu bawa duit-duit berapa Ya itu dia tanya itu duit berapa mm -hmm. Masa itu dulu Saya bawa duit kalau sini duit satu ribu lah satu ribu ringgit dulu uh, saya cakap satu ribu ringgit itu namanya kalau ditunjuk dulu ya itu harus ada dari tahun betul itu sudah ha harus ada ya, gitu. ya kalau kita jalan-jalan harus ada dulu, tahun 2002 jadi saya yang yang sok-sok pandai taruh duit dekat <laughs> ah <tuklah>. aduh memalukan betul ya kan aduh tapi kalau kita tak lakukan seperti itu ya mungkin ah, saya ingat uh, apa negara ini sama dengan negara saya gitu ya kan. jadi saya sendiri sudah tahu bahwa Malaysia itu tidak apa namanya nggak ambil -ambil seperti itu ya. nggak ada rasuah rasuahnya ya kan oke lah cerita saya si hanya sampai di sini saja ya teman-teman ya begitulah cerita saya pengalaman saya teman-teman ya, kalau ada kekurangan mohon dimaafin ya ini pengalaman pribadi yang lucu dan unik. Saya rasa, ah, lebih baik saya buat video. Suatu saat, anak saya boleh nonton. Iya, betul-betul pengalaman maknya yang memalukan. First time datang ke Malaysia pakai paspor melancong langsung <laughs> seperti itu, ya kan? Uh, Oke, okay, teman-teman, kalau ada kekurangan, kesilapan apa dalam video ini? Mohon maaf tidak ada maksud menyinggung mana-mana satu negara tapi itulah pengalaman saya yang dulu tahun 2002 oke sampai jumpa lagi di lain video bye bye Oke teman-teman sudah -teman, selesai videonya So itulah tadi istilahnya sharing Daripada Mbak Harna Simbolon ya teman-teman sekalian Pengalamannya di tahun 2002 Kalau nggak salah ya Dan Alhamdulillah di Indonesia Sekarang sudah lebih baik istilahnya sistemnya Dimana istilahnya ketika Sogok menyogok itu sangat-sangat Ditekankan untuk masyarakat Agar supaya masyarakat itu melaporkan Sehingga sedikit sekali Ataupun bisa dikatakan tidak ada istilahnya Yang melakukan hal demikian Dan kita juga sebagai manusia sebagai dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia sangat-sangat bangga sekali dengan sistem pemerintahan yang sekarang karena bisa menuntaskan ya meminimalkan hal istilahnya suap menyuap ataupun nyogok-menyogok. Nah, di Indonesia ada juga undang-undangnya, teman-teman. Apabila kita istilahnya melakukan sogok-menyogok, maka hukumannya sangat-sangat berat sekali. Seperti dikutip di sini yaitu www.suara.com, ya kan. Apa istilahnya sanksi yang diberikan kepada memberi suap ataupun yang menyogok ya eh, kan ah, ancaman hukuman terhadap menerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu M ya kan 1 M uh, 1 miliar ya. Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999 pasal 5. So sudah jelas sekali istilahnya hukuman kepada orang yang suap menyuap itu teman-teman sekalian. Jadi di dunia dihukum, di akhirat juga dihukum. Tapi kalau lolos di dunia, maka tidak akan pernah lolos daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, sanksi daripada Allah Subhanahu wa taala karena sudah jelas dalam hadis, dalam Al-Qur'an Disebutkan bahwasanya orang yang sogo dan menyogok itu ya kan Pemberi sogo ataupun penerimanya Akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala So buat teman-teman sekalian hati-hati ya Tata diri kita jangan sampai melakukan hal demikian Kalau kita salah, akui salah Bayar denda kepada uh, pemerintah ya Jadi istilahnya kalau kita sekarang ini ya kan Sekarang ini, kalau kita melakukan sogo menyogok maka hukumannya ataupun istilahnya dendanya itu sangat-sangat besar sekali teman-teman sekalian dan kita mari sebagai sebagai masyarakat yang baik sebagai masyarakat yang pintar yang cerdas apabila ada kejadian sogok menyogok langsung saja laporkan ya karena kita ini tugasnya adalah eh, nahi mungkar ya kan menegakkan daripada hal-hal yang mungkar Jadi kalau kita melihat dari mata kita ada sesuatu yang salah maka kita laporkan kepada yang berwajib seperti itu Terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel ini dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pemain untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh